Selamat ya Halo, Bro. Sis, saya Kadek dari Warung Mek Ini semua berawal dari nenek dan kakek saya. Pertama-tama, beliau dulu di mana ada sabung ayam, ke sana beliau berjualan gitu. Membawa meja yang di gini, Karena faktor umur dan waktu diganti dengan ibu saya. Di masa ibu saya kami sudah memiliki warung di depan Puskesmas Ubu II dan ada SD4 juga di sana, di SD4 Sayan. Di sana ibu saya mulai karirnya berjualan dan mungkin dari sana warung jual itu dicium oleh masyarakat banyak karena sudah memiliki tempat. Dan karena di depan Puskesmas itu warungnya kecil, belum buka, orang-orang sudah duluan mencari nasi medjual itu ke dapur. itu Karena di dapur sudah rame, kami membangun meja kecil-kecilan dulu. Di minuman, diisi snack-snack, kerupuk -snack, baru-baru itu. Orang makan ke sini itu mungkin di upload ke sosmed. Dan begitulah perjalanan kami sehingga di sini lagi membuka tempat makan, tempat nambah-nambah itu resep kami memang temurun-temurun dan ada juga tambahan variasi-variasi lain itu. Dari dulu satu porsi itu berisi uh, sayurnya ada sayur urap, ada mie, telur, sambel sama ayam betutu, sama gorengan, itu aja dulu. Kalau sekarang kami sudah merinovasi, ada variasi lain, ada sambal lati, ada sambal mata, ada serunding kacang, ada sate, biasanya ada sagar kalau pagi-pagi ya. Sagar itu kan kelapa yang diparut, isi kacang hijau sama gerang kalau di Bali itu, ikan cil itu, ya itu diaduk. Ya warung menuel semuanya serba ayam. Kalau dulu, habis 20 sampai 30 ayam. Sekarang kalau bisa 10, bisa 15. Tuh. Untuk buka, biasanya dari jam 8 sampai jam 5 sore. Tapi kami kan di rumah, kalau lewat jam 5 masih ada yang beli, kami ladenin gitu. Menjual belum buka cabang, <laughs> ya, cuma di sini. Aja. Untuk harga, satu porsi makan kami, 25000 itu belum minum, cuma satu piring nasi. Dan untuk yang dibungkus, bebas berapa boleh. Tapi untuk porsi lengkapnya kalau dibungkus 25000 kalau mau lebih kecil, bisa. Halo, proses Mari mampir ke Warung Medjuel yang berlokasi di Jalan Puskesmas Ubo II, desa Sayan Ubud Saya tunggu kedatangannya. Terima kasih.